Say hello guys, aku mau kasih tahu nih ke kalian tempat yang bagus yang recommended Iya recommended, dua tempat kumpul teman teman, keluarga maupun sama doi Yang punya gebetan baru boleh juga kok, hehehe bercanda Tempatnya asik, asri, seminatur, lami gitu Iya enak banget tempatnya, cocok buat nongkrong pribadi ataupun rame-rame Menu kulinernya juga lumayan banyak loh dan harganya nggak bakal keras kantong deh. Di sana ada wahana bermainnya juga. Makanya buruan datang. Penasaran di mana? Nama tempatnya itu Rimbun Cafe and Resto. Tempatnya itu ada di Tangerang Selatan. Di Jalan Haji Jamat, nomor 11, Ciater, Kecamatan Sekom, Kota Tangerang Selatan, Banten.